halo guys welcome back ke youtube channel kembali lagi guys sama aku di sini jangan lupa yuk dibantu like nih di share and subscribe kali ini gue bawa modal ya untuk dipanen satu tiga ya, delapan pa kita ya untuk permainan get of olympus main Jeyu Sai di spin turbo dan lewati layar 10 langsung gue barbarin aja untuk di bet dua ya kan Double chancenya gue nyalain, jadinya 3000 guys, kita kocok-kocok aja sayang Cakep, tembak dong, jauh pus nih, gue barbar nih Jangan sampai lo jadi kayak ayam sayur ya kan, gak dikasih <laughs> Di Spin turbo gak keluar, kita tambahin spin cepat sayangku dan lewati layar 10 besti digaskan kembali masih sama di bed 2400 double change nya gua aktifin berharap bakal dapat keluar skater gertat iya yes, sayang waduh Aham cakep dikasih aduh anak kentot anak kentot anjing wow turun loh aduh ditembak terus tembak lagi terus buat ya elah gak dapat guys ya, gue langsung speed cepat aja dan lewati layar lagi 10 masih sama di pet terus double change, gue matiin guys ya, lumayan soalnya kalau misalkan gue lain jadi 3.000 ribu, pada dia nggak keluar apa-apa guys, ya mending gue matiin aja untuk double untuk double change nya, Way of open bestie, apa kabar guys, apa kabar, semoga kalian baik-baik aja ya guys, aminkin, gimana untuk pro nih? Untuk perwedainya gimana besti? Ya, lagi rungkat atau lagi JP atau lagi hoki atau lagi muak-muaknya sama si Zeus. <tuh -tuh> Semua kita bisa dibicarakan guys ya, kalian mendingan join aja sama grup komunitas gue Yang ada di kolom komentar ataupun di pin kalian join ya guys Jadi nanti kita bisa sharing-sharing bestie mengenai seputar slot ini acor ataupun pola-pola lainnya guys ya untuk sloter-slotermania join aja sama grup komunitas gue naik 46000 sekarang gue manual-manual dulu aja untung aja lu ada naik coba kalau misalkan gak ada naik waduh habis gak habis begitu aja tadi ya 52.000 wah kurang satu asu-asu tembak jauh mantap di perkalian 8 waduh cuman. tapi kan kan enggak pelan-pelan lagi saya push, Pus, cepat lewati lagi guys, di pusti gaskan lagi, gaskan lagi jayus, jayus, jayus ah, tolong turun loh aduh kasih ungu sayang mantul, mantul, mantul, mantul Full. cakep, uh push, mantap stop, stop Tapi pusti Turun loh, waduh, bangke! Aduh, kurang satu asu, asu tolo, tolo. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Pelan-pelan dulu aja pelan-pelan dulu aja ya kan? Manual, manual aja dulu, guys. Pelan tidak, dapat scatter gratis Cok, mantap, mantap, mantap. mantap Besti, ini gaskan lagi, ini gaskan lagi, guys. Eh, sayangku, sayangku, hai guys, jangan lupa ya, disclaimer ya, gue disclaimer dulu ya. Nih, gue main. Ini. Tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain sama sekali. Tidak ada, sayang ya. Jadi, kalau misalkan kalian main terus, kalian kalah, ya kalian tanggunglah akibatnya. Ya, jadikan untuk tontonan ini sebagai hiburan aja, sayangku. Menjadikan hiburan aja, menjadilah penonton yang bijak, sayang. diambil, yang tim Diam. tangan diambil, yang tim Diam, sayang. Oke, okay, kita lihat lagi aja nih untuk si Zeus kali, guys. Tibet 2400, aja di bet 2.400 untuk anjir lebar. Oke, tergerasi semantap gelas-gelas kaca pecah jok. Kali 10 mantul 99 ratus. Ya guys. Mega, mega, mega. Bun lagi, ukus. Ya, tolol. Angkat, oh, diangkat terus keteknya sama si Zeus, tapi Spinak gak dapet, gak dapet lagi, dapat lagi, gak dapat lagi. 100, 100, 100, lumayan. ada 100. Kan, kuat gue kocok Spin cepat, di layar 10 keluar skater gratis, cok, untung gue naikin lagi, bet, 4800 anjing. Keluar lagi skater gratis, wagi. Nah. Tak dihubung skater gratis gue. mantap bukan kaleng-kaleng besti terus beruntung cakep kasih Wow Ungu waduh tolol memang tujuh puluh ribu lumayan kasih tembak Jepus anjing Jepus sayangku waduh Etna cakep mantul mantul mantul mantul, tembak lagi, udah, angkat lagi us, nah, kan, tolol kan, Anj cakep, kasih, si lagi kasih lagi kasih lagi sayang, cakep, si cincin besi tembak, uh kasih seratus dua ribu, naik nice, nice. nice, yes yes yes yes yes, nice, sayang, cakep, aduh turun lagi, waduh, waduh, waduh, waduh. tembak je, waduh bangsat, Idi, itu terakhir ya pasir ditembak dulu, terus ini suka ya, ini kalian dong dua juga ngapa deh suka suka lo aja, yang penting ditambahin lagi, ini udah dua ratus tiga puluh ribu menang gue dikump, tembak ah, kali dua guys mantul 477 ratus yes, Eh, sensasional, mantap, mantap, mantap. Sensasional, guys, empat ratus yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Dapet sensor, cowok, skater gratis, entot, out empat ribu Kalau gua ngebay empat ya kan? Jadi naik tujuh ratus ribuan, sayang. Kalau udah kayak begini sayang, apain gue kocok-kocok lagi? Mendingan gue langsung WD aja sayangku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan join bareng sama grup komunitas gue di pin paling bawah guys. Bye bye.